untukmu. Begini. Aku ingin mengatakan sesuatu. Sesuatu yang mungkin akan membuatmu paham tentang aku. Semoga. Aku bukan orang yang akan mendikte Tuhan dengan mengeja namamu di setiap doaku. Bukan. Aku bukan orang yang seperti itu. Aku bukan orang yang terpikat olehmu. Lantas menginginkanmu lebih dari apapun Bukan Lagi-lagi Aku bukan orang yang seperti itu Aku memikirkanmu Biarkan pikiranku saja yang akan seperti itu Aku terpikat olehmu Biarkan aku saja Tanpa perlu kuseret pakai doa Tanpa perlu kuamini Sampai terijabah Yang aku tahu, jika kau suka, aku suka. Lalu ada masa depan yang memang harus kita jalani berdua. Kita pasti bertemu. Kita akan bersama, sesulit dan sesukar apapun nanti. Jika usahamu bukan menunjukku, bukan berarti aku tak pantas bersamamu. Bagaimana jika Allah menakdirkan? usaha usaha menujuku, tapi aku tak pantas untukmu Bagaimana jika Allah menjodohkan? Jadi begini, kita cukup berusaha memantaskan diri untuk orang-orang yang terbaik versi Tuhan kita Bukankah menakjubkan, jika kelak kita akan bersama orang-orang yang Tuhan siapkan untuk kita Dan siapa yang lebih tahu kecocokan kita? Selain dirinya Bukankah kejutan itu adalah sesuatu yang tidak pernah kita sangka-sangka Tapi jadi nyata Kau tak perlu mendiktenya perbaiki diriku bukan karenamu Kau perbaiki dirimu jangan karenaku Kita sama-sama berbaik niat Cukuplah Tuhan jadi tujuan cukuplah Tuhan jadi tempat digantungnya semua harapan tanpa perlu alasan selain Ilahi taala. Kau setuju? Oh iya. Sekali lagi, kita tak perlu mendiktenya. Tapi jangan lupa riuhkan harapanmu tentang sesuatu yang akan mampu membaikkan dirimu. Keluargamu masa depanmu yang terpenting untuk agamamu. Bagaimana? Apa kau sudah paham? Semoga